Naki gue melarat pertama tak ngadepi wong sugae su, sugae bra loro gue berjuang ngadepi wong su, sugae, saya enak wae nak berjuang iki iki, kerja sama be wong sugae, berjuang kerja wong sugae be pejabat, pejabat a be beki aye pendakbir kader, di T.H.P.E. Nah ulah wengi itu pula pali, ulah tu bupati, bedengan jenan, nah sholat seolah dari tak awarain, harusan politik ronde nde mau ki Mau nanti kalau sombong aja, natural nih nggak tau. Di sana gae, gak ada caranya wudhu, gak tapi cicak. Oh, oh, <hesitation> hmm, biru-biru, ya rapatirah politik itu kala kali. Ada iba-ba rar, rar, Yang nah, kecuali gae-gae sih, menjer special politik, tetes- tetes, tergetes, amin, ra es bekates. Ini gue manjain kegiatan politik. Alor nah, nih, wong soan gae ya kerana politik, gae-gae. Orang boleh ijazah. Faham gak itu, ndak bisa, dicampur aduk. adon. Dia berkecil, utama perjuangan, nggak ada bingung suka. Mulih diisi. Nggak sakit jadi jihad itu meskipun wajah itu diambili kembaan fisikum dalam sejarah tidak ada jihad sing orang ada biwang Tapi sama namun salah paham lagi. Misalnya, gue mm. belakang kaji kaki juga kok jauh medet. Gue urang dlo sing global saat suge suge kaji, gue juga cino. kaji paling buander suge di mobil limo, di truk limo, di gudang cino suge. Dua Indonesia, cino suatu presiden namanya tukup menteri. Enggak ada guru-guru lagi eme emon uang islam ari alai u nak drinki u rande loa kelupak, ini rumah umm saman kei suke di mobil lurun, tanggamis truk ini raka ruang kok suke, dan cewi no cino di pespatelas ira tau tiket ini, nah enggak mobil gula namong kale, ini wis sista warisan i papa, ini gua kicau rawa mon, ada randi kispe lagi suke, eh gua suke cino-cino, ira tau gua bekas, mobil lurun, sista warisan, sista utangan, gua ada kaira roh. Nda, ini ndak penyakit santri salak nggak klo terus terang, jadi nggak Kiai delek ki ayi kates, nggak fakir, nggak i fakir, nggak i fakir, nggak i fakir, nggak i fakir, suka i fakir, nggak i fakir, nggak i fakir, kiai i fakir, nggak i fakir, nggak i kiai nggak i fakir, mobil i fakir, nggak i fakir, nggak i fakir, nggak i fakir, nggak i fakir, nggak i fakir, nggak i fakir, nggak i Cino, Cino atau buat baka? Oke, lagi di mobil terlu. Iku lagi kayak nanti juk tua memati. Iku, kayak model yang suka lagi yang yang numpak mobil sepuh sepuh. yang suka Stilo, ibu ini. Lagi ape bereda? Ibu berenau bos. Nggak saya kira aku, karena aku pendiri ini kiaiku. mobil. Eh nah, disay senang, senang umat ya, nah, ada -si mobil ya rasenang umat. saya ikut oh, mobil ya bener seneng aku. mobil benda lah, anak kecil itu orang sempat dulu lah. masa kecil udah bahagia udah umur nangkep. berarti bang be kasut? nggak kurang suwuding, kurang banyak, kurang nyai merong tahun, kurang um, jitu lagi merong tahun. berarti kurang nyai merong tahun, wingi, wingi kalau bapak itu kan kalau kedua kan? Ke. Nah, ya berarti. Gua orang tu doalan iki-iki ngerasa nih gede-gede. Mereka cari mobilisli, lu papa. Nggak takut, maksudnya mobil. maksudnya Saya tu ngomong saya maksudnya lu pia. Kalau lu banyak berbagai koran, aku kon aku komentar iki cukup komentar. Nah, sini komentar jadi kan mantik, jangan kebo. Iya, jadi adu jualan tuh. Lalu aku komentar-komentar wis komentar, oh no, saya kira guys komentar. Nah, ya kaya ibu ketua, ini ustadz cukup wis komentar, seru gol, guys komentar kan. Tapi aku juga cak komentar, komentar, masuk tak cak-cak, masuk dua dua dua sama jajak. Nah, waktu nak kiai kiai sing terjebak ya malah katut di Cianyu, kiai kiai saikut dunia. Nah, akhirnya malah koalisi antar hasidin ya, gaya, gaya partai hasut. Nah, partai hasut, ada tepat, ada di partai tenan kekecewaan, kecewa kotor, tempur terus ya partai? Partai tenan ya, partai, partai hasut nih. Nah, dia nanti kalau oposisi partai sempalan ngekhasut. Gue, sing jelas kau tukaran. Khasut, gak tukaran, apa ya di? Apa hasut, lumayan hasut. Kalau nanti ditanggol lagi, gurong Kiai kan berulang tahun, berbagai pertanyaan. Kidul di Solo kulon itu wawon termesjid kali. Di Solo kulon dia masjid tetap tunggal. Padahal saya termasuk dalam proses itu. Ketika kalau ditanggol lagi, Gus Nubosaini masjid kali. Masuk tem di sana di gak masjid di sini. Tahu jumatan. Di Solo kedulit kulon itu masjidnya gak Ini perkara tukaran antara Kiai. Rata-rata Kiai sarang Kiai buti-buting angsal nongpi yang kasihin kadung tukaran masjid lor Allah saya Kiai sing masjid yang ada ini Bapak gus masjid itu dalam proses masjid tukaran jadi, nah, mereka tidak menggunakan masjid yang ada cara ini kan sebut maksudnya, cara itu cara aku atau cara Quran? Ini cara Quran masjid itu, masjid itu masjid itu maksudnya sebut ini. ya, masjid itu cara Quran kan gampang situ usis alat taqwa min awali yaumin ini Quran ada istilah min awali yaumin jadi PAO ta papek masjid pertama masjid pertama ulah hire mesti kok ateh eh desa kene ra ana masjid tak gawe met cin min awal Nah, masjid kedua ra krana nah, tukaran lha lha piye Gus Kadung ya ki ngimami tapi istighfar lho betul lho kados teng kota betul. di kota itu masjid banyak itu tidak karena tukaran ada masjid di kemayoran atau di Penilai atau di Jakarta atau Terus pabrik karena Karyawannya banyak bikin emet Ada komunitas perumahan elit Karena butuh emet bikin Jadi emet di kota itu Meskipun banyak relatif lebih baik Karena awal berdirinya orang karena tukar Tukaran Ini Tidak emet di sore Rotor-rotor rebutan Tekan Ayo Mengalami kurang mau jadi mustahil itu apa fatwa khotep lima bareng oleh pemerintah Meneguh jadi khotep tape Untuk ini Untung mesti Dua ribu kali di dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu imam mereka <tukaran> akhirnya kayaknya udah bocah lisan ini juga agak pendekot basoan kulo. Nah, di Sokolo satu sepuluh boten. Ya, lalu, so, liani, so, naik, iku, <tukaran> <tukaran> nah di Suliantiso, naikuraiso. Mereka macam ini, agak rata-rata dari loro karena apa? Nah, karena karena tukaran apa-apa Mungkin suatu saat di Sokolo menjadi kalah atau tiga, tapi saya tetap bikin jadatan tersegmenteng awalnya jukurona tukaran. Misalnya penduduk memburuk dah, sehingga tidak cukup udah cukup, itu kan gak kerono apa tukah? Karena masjid kota itu di kota itu pabrik punya masjid sendiri, universitas punya masjid sendiri, kampung yang asli situ awal awalnya juga punya masjid sendiri. Kemudian pemerintah daerah sebagai simbol pemerintah daerah juga punya masjid sendiri. Kita atau surabaya, tonton masjid provinsi jawa timur ada masjid di rt-rt yang lebih tua, gitu. Terus mungkin pabrik sekelilingnya karena karyawannya tidak boleh keluar Jika dibikinan masjid sendiri. Tapi awalnya kan gak krono tukah? Tukaran. Mengenai Quran gitu nggak mau awali doklamas situn usis alatakwa min awali nabo yaume ini sempenting pertama kali berdiri udah lile kronotak takwa. Lain aku boleh tentang tukaran Kalau tentang ketiga ngaku gak ngono. Lain itu sama cerita loro perkara nih aku. Ngeteh nih kisah ceritanya. Akhirnya cerita tukaran bagi ayi sing awali. Ayi ini kok ada? Masjid. Buaya ibu yute. Untuk karena nak nyepati kan lelai. Ya sangge cerita crito nang nganti. Ngoten niku Gus, muji dadi kanggo junub. Lah kok iso? Ah kamare kiyaine iku mau mangkat arah masjid. Kuwi artine kawan njero masjid dosa kakek estri. Oh, wong wis gubredh nyipate kok jaroke. Lha kok kiyakinane ndekne tanah gue masjid awake masjid. Lah nak saiki kepangan dadi omah. Lah gue terus dibus. Jenenge junub napa? aiwa tak ora cangkem wae nggeh molor wis sudi nggeh molor kene nggeh digawe di pakas waktu guru meke wonten tanya jawab <laughs> nggeh kanab sing hadir iki meke wonten sesi tanya jawab sing e, jelas aja krono tukaran kudu <humsalam> usi salat taqwa min awali wa ya umair kok de Quran wa min awali wa ya umair awal berdirine ora krono tukaran kalau kita sudah mengalami, kita sarang mengalami, kita sudah mengalami, kita sudah mengalami, kita sudah mengalami konflik, berkara medjid zaman bahasa berbahaya imam, kita sudah berkara medjid, kita sudah berkara medjid rata-rata ada ulama sing arif, itu tetep berkara medjid, tapi kita sudah mengalami berda baru rapati, tukar tukaran mereka khawatir, melebu ayat, melebu orang, min menawalin apa? ya, umat faham ya? wa dharni wal muqazibina oleh-oleh nikmati nah kang duweni nikmat ayo tanah umi dike nikmat wa mahdhum qalilan nanggohno sira ing kufar qalan khaliside din zamani sanging zaman fakutilu monggo gen ini sapa wong akeh badaya sirene pusing sithik meniku sanging ikilah ya waktu sing sithik wau bibat dalam perang badar inna dinaka engkal wa cahima saat ana ing sandhe ingsun Allah angkalan ana pura-pura penyiksaan e kuyu dan pura-pura rantai sikolan yang kang berat-berat Jam unik niku ndade wah eh, angkalan niku jamake kata niklim bikas rindun klan kasrindun wajhiman e naraka jahim naronge geni muhriqatan ingkang ngobong no wa ta aman anu pakanan dahusudin kang dueni tan iso nyeret no yaghasu bi fi halaqan iso nyeret napa no, bi pakanan fil halaqi ing dalam tengkoroan wa wa ta pakanan sing nyeretno iku asagkum iku sagkum abudauri dori dauri ing sing disifati la isminu wa la yufninu wa mincu Awil hislin atau hislin, aw shaukon atau nama ri minarin, duri minarin saking neraka itu lah yang lucu orang rasa metu, alhasil lalu rasa tunggurun, <orai sometu>, <tuh> bawa bawa hasilin rokok urwat urwat kabaran deh. Salim Mang ada di kumbes, di kebanyi pak. Tapi nah, orang tak tahu, begitu rapenting kafe. Be Jelas neraka mari lorom ke simbol sanggup rati ridani penghe, pengiran. Suar mari hebat ke simbol iku tiridanii. Pengiran, realianya itu rapenting. Ya sesuatu yang tidak ya diridani Pengiran Wis Mari lorok apa? Ini uangka ala wajah hima atau Ahmad Husohti wajah bernapa? Alima, gitu. Mana cuman balik tengal mutasawab. Ini pula bolak-balik maturnya. Semua bentuk penggambaran Tuhan tentang neraka itu menyakitkan. sesakit-sakitnya neraka itu masih sakit karena itu bentuk wujudnya Yesus Tuhan, bentuk mono itu radiridani apa? Ya nah, surga saenak enak surga sing mare enak, enak tenan iku bukti iku simbol ridha Allah. Simbol nak ning berarti diridhani. Oh, ini nek kote. Mergo nak penyiksaan fisik ikut iso hilang mek fisik. Nggih gampang to, sampean disileti lara dikethoki lora, lora. mereka sampean waras. Kali sampean dibius, dodol-dodol ya ora kro kros. Artinya penyiksaan fisik itu udah-udah tengah meloror anak mergo roro sadar lorong sekali tipis lebih ya, langlar. Mulai nusamban kutu sadar, Allah wih wih picat di bank menerus. Allah gambar roh, no. sekso sekso roh koma railor roh itu perkara roh nek ora koperor koro seksane. Innalah teina, alah aku Allah. Ikung gawe sekso nek ahlinar. Artinya keputusan Allah nek sok wih wih sumarilor. Kau Allah pengiraan enam gedengku, kuwe. Ya suwargo mari enak ya mergori dani allah. Film ini gue lengi-lengi kepenting. Mergo nak sampai nanti terjebak perkara fisik. Begini wow saat ini banyak pakar-pakar singungket nungket perkoronen rokok pie kondisi ini. Sama hmm. ada di mutazila, mutazila ucer karuan. Nanti saat ini mutazila berpendapat neraka bis suwargo uro ngono. Kecuali le cari koran kan, siket tuh udah lu udah lu batangam loror anak merkuk keroso sadar loror sekali tipis yo hilang lara, mengandung sampean kutu sadar, Allah wahi lu bijak timbang menduuh so Allah gambar no, sekso sekson mari marai loroi ku perkawrone ku rako perkawrone seksane, innalatena, alatena, ah mungkin barang lu woi gede kok ning barang sing duwesi, cilik, tisu warko doe, arduas sama batu nama, alaratu, nanasaki ono tidak konti. Sebumi, ya. Saiki nah, disuna, sampean, dari bumi saya ada tidak di untuk ada ulama saja, <laughs> ada yang ada di sini tapi di sini, di sini saja padahal suargo dari hamba ini mau tajilah, nanti saya menguatakan suargo lah, di sunnah kau sampean ada yang ada di Nabi Adam nah, namanya yang ngajikan kitab-kitab tahu ada Adam, kalau Adam di suar, berarti suargo rak ada Cari mutasi larong, oh ikut suar arti suar sing so ben, kira kebon, suar ko kepon nono. Oh ladege, cara ge lasem. Cukup man anak-anak kuliah no iya kok jadi sholat, sholat jadi raso Kan iya iya jurusan no filsafat, kok no perbandingan mas jadi artinya akidah hari ini aki kasih akhirnya bapak e posek. Busing-busing e terus ngaram no anak kuliah. Liyah oh, campur randhe dhuwit nek filsafatane. Sing ndak ana dhuwit filsafat. Eh urga gumong ngoten niku, e, agama kuwi soal mbek akal iku e, ora ana barek. Nggih. E. Lha e, iya iki kok kados we diagumi sampeyan kula tak crito nyata. Wa e, ma ja'alnal lati wa ma ja'alnar ru'ya lati ara'aynaka illa fisnatal linnas wassajaratal mal'unata napa fil Qur'an. E, agama iku mulai dhisik, iku nglairno kontroversi jadi kustur klausengot ro versi kontroversi mo mole lahir gu sgo wo kontro versi ketika nabi muhammad cerita neng roko wono sacerotus saku indah sacerotus saku neng seng roko wono wed Abu cari api cihal penalekan muhammad tole tian ndi ini cerito cerita, -cerita ni dia ceri roko panasi pitung panasi dunyo lah anak-anak wu peto bra mati teti angus mu cari panasi ngono kok wu wu Malah nih Quran koran dua sas cerotalmal awo natafil koran wet ikut teti fitna adi semua informasi agama ikut teti fitna merkona ono wet leterus witew neng di aseng ono kok ono wet waktu tuh galing wong neng roko wong tuh suwekso wong kuuni pitong tiklan panasi keni dunya teori medis leh mesti sanjor lebur di serai song kasaan not wong kopeng neng pasar klen di serai song rasaanopo poh menaikus kopeng tengah Agomo mau urusane iman, mungkin anggur boh rasio ala tu rakarukaruwan wong wong pepes panasing wong wong wesmo ter ter wes kengarai song rasa rasa mewarnai pada akhirnya agomo punca alime wong sebenar sembunyi wabawa alam, sekali imam suyu ti umam dengan kekakuaati nafsi ria alif laminya ya alam umpi mirozi bidarik, <laughs> eh punca ayah agomo frustasi. Dulu nah, sama tak cerita, ini pun permainan ilmu kelas tinggi. puncak ayah pada akhirnya Subhanakala, ilma lana, ilma alam. Punca ayah gue ke akhirnya Mbok Roro. Dalamnya cerita ini. malaikat itu meraih polpolan para kebepengiran. pengiran cari um, ini malaikat, uang paling parek Ikwe jengkel, di keputusannya Allah. Ketika Allah di keputusan ini, jailun fil Ardi Nova khalifah, aku itu gawe pengganti neng bumi yang merupakan manusia itu pertama reaksi ini malaikat sebut dianggap keputusan sing kontroversi si maka ini malaikat juga protes atas alu fiha ma'iyuf si tufiha wa dima. dimak wanahlu nusab bihubi kham nukot kanukat Gusti, jadi reputasi ini tukang mengalirkan darah malaikat bener, manusia mulai zaman pertama kobil habil generasi pertama paten binaten nombotan Kobel matenihah, negara paling demokrasi paling modern kata Samirika, pegawainya yang ngebom Irak ya, uang mau tamati bulak bah, ya, orang paling modern pegawainya juble ya, jauh-jauh dari masalah dah darah. Uang soleh-soleh atas nama soleh ya udah ngebom bunuh diri, ya jauh-jauh dari wasiikut ti, tiemah. Jeng soleh, jeng orang pokoknya enggak ya, jauh-jauh dari wasiikut tiemah bahwa anak nonusap bihobi ham di kalung kot sudah bodoh-bodoh khalifara layak ulek gusti. yang mau tas. nyatanya jawabannya pengiran orang-orang nomor keinginan ini ora jawabannya Pangeran enak ini alamualal tak lama nungguin robo artinya Pangeran lara jawab berarti nah ono aku mau kamal soal kalian apa rutin jawabang pengiran cewek sendirinya raja apa pokoknya melawan-melanjawabnya terimoki ayu ini paling banter Pengheran-heran jawab cekuin Nawaw, lana rata jawab, pengherai iman. Apa nak jawab tambah iman? Soalnya jawaban tambah bulat. Dah <laughs> nyata dia tenang. Ihul nak cerita versi Imam Nawawi, saya Nawawi. Sekarang tafsir Mundir. Bu tenan bu Raih saya Nawawi. Nawawu tenan, nono Quran ini. Nah ini versi saya Nawawi. Yes, yang tadi bener, artinya akurat ada Qurannya. Yang ini versi saya Nawawi. Saya Nawawi Banten, Sengarang tafsir Nawawi, ku dua versi terusannya ceritonge. Sesuai pengenalan akhiran orang, no, ini versi saya Nawawi, ini kengki, ini ini loh, menusoiku dua sahabat, ono selingko zino gento barangnya perkaraane mangan. Lah kue soleh rata maksiat, syiar atau selingko perkaraane kue tak terdiri dari makhluk sing ora maha mangan. Apa hubungannya gusti? Ya hubungan ini ini loh, karena karena mangan di nafsu. Jadi menungso tak tedir tenan, amarga mangan. Jajal saleh sudah ngaleh mangan daging terus, nak ora ngarap TKW akeh hamil. Jajal gento kaya apa seminggu selingkuh ta ora? Wong mentale gento, gak seminggu kira-kira selingkuh ta ora? Mboten soalnya sudah langit mangan-mangan daging kumpul rumah, nak ora gawat. Wongé malaikat nantang, Harut Marut. Mulane satu satunya malaikat sing ndadek malaikat Harut Marut. Mantang. Ya gusti. kulo ke nafsu. Ya ajak jiajal dikei nafsu. Warang langsung selingkuh. <laughs> Terus di apik, zina bolak-balik lagi zina. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> artinya gini, ini, abis itu tidak selesai menurut saya sebagai birahi, itu ada pengirahan tidak bisa ma? makan jadi birahi mau hukum akibat bisa Doyan, mangan. Nama lekat sok suci, itu orang perkorong suci apa saja mangan tugasnya macotas, bim, mau tasbe, mesti dia mau, kalau orang itu no ada guwento, langit Agak mangan seminggu, kira-kira ada -kira orang yang mulat-mulat deh, gue sedih maksud pengirahan ini alamu bala, tak lama, gue raro popo, gue suka hitung-hitungan deh, barang dikasih nafsu tenan pertama orang itu langsung selingkuh, kok ngonoai? ngeliat deh, dapodo, gue saya kira korupsi, saya kira dipikir, saya nginginin kafir atau korupsi dana BPD itu, perkara ini soal apa perkara radio kesempatan, eh? orang ada kesempatan, sing jaminan sapa nek sampeyan jabatan korup? Podho malaikat orang zina, mergo ora duwe nafsu. Kuwi saiki korupsi mergo ra duwe kesem ke jabat Nguraine urung ra iso le. Gak ora rasane, De. De. Iku pentingnya berpikir secara level awal, level sani, mulanai jari mamu, jari ulama-ulama, saat top-top yang menusuk, roh bola balik, angka citeng, cucian, iku bola balik mantur saat top-top yang berpikir level kedua, sing dua level Allah pertamamu Allah, dak mana Allah, Allah senang aneh bangga, Quran ambek level awal, mana Allah senang bahwa huwa ya ta'ul holko, awalah holkin, oh no itu, jadi sing neng dunia iki ilmu kelas berat di habis ning donya level kedua ketiga keempat level awal namung kagungane Allah. Oh, manusa duwe nafsu dekirai. Ya, mergo ditektir doyan mah mangan. Nah, nah malaikat iso moco tas be ora selinggo mergo ditektir radoyan padha. Contoh paling gampang contoh nakalan tapi mesti bener. Teleke manusa ora jijik. Ya mergo iku didesen iro ngem iku nek ora teleke manusa ji. Jajal tanggo pitik menantang. Mergo desain awali pitik ora telai menang menantang begitu saja kalau okay. kue roh pitik itu kepingin mangan, tapi antar pitik, kamu kok duyan <tik> mau ada udang-udang pornografi itu lah rasa tujuan udang-udang pornografi tapi orang krono saya seneng pornografi itu menurut saya kalah dengan desain awalnya saya aja sama tak takoi. Wong larger... menjeng... Afrika atau Irian Jaya udah lah saman orkak kreditir, desain awal irunge sampeyan, selera sampeyan, gak jangkar, kok ambek wong wuro kok iso loh. Jadi wong wong Afrika wong Irian Jaya udah gak be, gak masalah sih gak bisa bensin, entah lah, kalau cekak gak masa. Malam-malam aja udah, woi kon gratis sama si ke, ih ganti Misalnya kriteria nih, wong jenisnya wong lanang, robbu, pupu mesti merangsang. Jadi siapa pun, robbu punya wong Irian Jaya, ketua Afrika. Merkod desain awal irung jenis Jowo, orang sambung sampai jenis para Irian Jaya. Tapi jajar pojok Jawa nih, narasaman merang Pokjo, wong Irian Jaya dicusain, irung kayu sahabat, tapi pojok Irian kayu. Padahal wirang kriting do arti ini saat ini sahabat, dibuatnya mau level kedua level pertama, Allah paham, yang paham bersebut oleh desain Allah, ya, seharapnya di Afrika, bisa senang kalau ada kritiknya, kalau ada orang lainnya sama lainnya, sama lainnya bisa rasa padahal kalau ada paham, ya? itu pentingnya ilmu pengeran, jadi Allah sing menguasai level awal mulanya cara ilmu filsafat sing gak karu-karuan Najora ilmu filsafat, nonton al akul awal, al akul sani. Iku pergi perkarane, kbb teori origin terjadi. Ternyata Iku mau al akul sani, al akul saleh. Kali-kali tak warai ilmu kelas A, orang mengaji kelunak kelunak suar gun rokok. kali kali guyonan ilmiah itu jebol nanti guyonan. Tapi kan masuk akal lagi. bodoh, bodoh blunder. Wang Afrika gairah tertarik. Ya podo Wang Afrika, Wang Jawa menarik tertarik. Wang kok cembah kabe. Padahal cara sampean rasa bloder wis ora karu-karuan pikiran enem. Lah sampean roh wong Jawa ora bloder lah cara ketat dis bingunge ora karu. Wong Afrika roh wong bloder lah ora apa ada udang-udang pornografi joroh, si udang nontenan ya bingung nontenan, kriteria mari dirahi ku biye. Nyatane wong Jawa roh wong Afrika ya ora biye. pi. Pi piye. Lah wong Wirajaya udak tenan. Dari wong Jawa celananan Hampir orang Afrika udah dicul, gue cek rawan selingkusin celanaan apa sing bloder? <laughs> <laughs> Berarti saya pornografi raba ya, saya ngurang pornografi bha, ya? yuk pengerahan toh, saya beresolha. Lalu kalau nanti tanggal tiga, undang-undang pornografi bi, ya ape artinya ya, banjar lu sengape uang aku kerambi, tapi jadi kayak Vietnam, no, pira birahi, birahi yuk selera. Lo kecuali ini, undang-undang pornografi kita lakukan jadi sengape uang aku kerambi seolah di duit kelar tuku kelambi daripada bloder seolah-olah kelar tuku kelambi karena soal birahi nafsu selera urusan Lima wong irian jaya bloder ambek wong jawa jari ancelana Nanti kita tak kumpul sama umah kira-kira orang di sini sampai yang di yang celana <tik> padahal kono yang mispernok Allah piyambak Sing roh pikirannya menusuk Nyumau, telaknya menusol, toro kue jijik, toro pite menan menantang, no pite janggal, baik sampean, enak endi, mengen pite, antar pite kan ya janggal, menusol kok iso dulu ya, no enak endi, bocoknya janggal, pia, telak kok pite tuh, enggak desainnya irung, pito, baik sampean, mantap, khawatir, sebenarnya pakar medis, sing-seng rupairungnya sampean, roh-roh, poseng rasis, jati asik lah, itu ngeri ya, ben. Menosobkan apa karna medis kalkulasi sumber pakan nanti menu genetike dirubah mangan tanah tertarik iso wae, cukup betapa pentingnya grup asal usul gen awal, mulai awal bangga sekali, awal akal gen awal akal gen maksudnya merkok, kapes yang terjadi di karet, asal usulnya kecil keja, kejadi, pitik telek menantang, ke desainnya pitik telek menantang, desainnya menusoh rotolet ji, ji desainnya wong jowo. Rawung Afrika belum terorat tertarik. Desain rawung Afrika antar Afrika tertarik. Nggak gue juga tuh guguyun. Afrika pacaran rayu-rayuan, bleh-bleh. Nggak di blew no, apa ada? Coba sampean kan janggal. Asikin neng di, non. Nggak boleh dong Afrika sampean pacaran, nong janggal. asike neng di pahm gue pentingnya ngaji ya, jadi mamu ma salih lah darah ini kabeh sing terjadi saya ikut namung level kedua ketiga ke paham gak, jadi coro istilah tiang-tiang sing pinter-pinter sing saya ikut onoiku lagi sebab apa wes akibat, sampai bintung ini gila, gitu, itu sebab apa akibat. cara aku aduk, tibang sampai darah ini bodoh aduk muni akibat akibat gus, bisa bapak aku rasuki aku terlamondo, bisa Kiai kurap tinggali magiri aku ranggalih aduk muni akibat ay. Dibangun tiba ini sebab sama ini sampai salah kan kalau dikontok kurang ajarin Raka Ruan jadi melarat nganggur gue mau melarat ngasalah bapakku tapi ya bapakku suka aku ramai suka sih dia bener enggak gue kerja suka aku ramai kerja lah bapakku suka suka intinya salah atau bapakku surah itu aku mau akibat pokoknya aku mau akibat tangan dia udah bener ya nah gitu orang kerja lah naik suharto tetap suka tuh Ayo melihat tapi dalmu nih buat jerok jerok orang ngaji, apa yang terjadi sebab apa gitu. ngaji filsafat tuh mikirin ngono-ngoning mana, durasola, durakuapa, pok gie-gie sih nggak kuliah, dan beli sak tabeh. Malah agama itu coba takaknas cara akal, mak agama itu banyak yang masuk akal, tapi menyisakan misteri. Mangan coroh sulis, cara hadat alwi itu misteri ilahi, berikut kadang yang dijawab dijawabkan. Tenang, ibu mau agama itu membawa misteri zaman Allah kalian malaikat mawon ketika angkat manusia dari khalifah malaikat geprok, protes ibu atas alufiyyah maju siktu ikut di akhirnya bareng Allah ngerangnoh kemudian malaikat anti ini apa subhanaka la ilma lala alam tanah inaka antala